What's up school fans? Welcome back to the timeout. Aduh time geng, gue bakal kangen malin ngeliatin Dylan Brooks dancing with the Grizzlies like this Tapi menurut gue itu adalah salah satu entrance yang paling keren di NBA Sayangnya gue gak punya videographer, sih. gue punya videographer opening timeout hari ini gue dance like that guys Tapi bagaimana gue berkipadilah dan selamat datang di kelas timeout hari ini Timeout geng, kita pastinya hari ini akan membahas tentang Dylan Brooks Yang kabarnya gak akan di resign oleh Memphis Grizzlies at any circumstances Gila ya, itu kira-kira keterlaluan gak ya apa yang dilakukan Memphis Grizzlies kepada Dylan Brooks Itu semua kita akan membahas di kelas timeout hari ini, of course What's up, Lakers Nation? Wah, ini semua fans Lakers pasti pada feel good semua. Apalagi mereka kemarin berhasil mencuri game pertama di Chase Center. Untungnya gue gak di-demo sama Lakers kemarin yang gak bikin time out. Karena memang gue main sibuk banget, gue main itu ngeliput latihannya tim nasional basket Indonesia kita yang siap-siap untuk ke SEA Games. Uh, jadi pastikan kalian support konten tersebut, di mana gue interview Anda Kera Prastawa, Lester Prosper, Benen Juwado dan juga Anthony Bion. You know, I'm very hyped about our national team. The of course... Bahasan utama kita hari ini adalah tentang Jordan Poole. Kira-kira apakah salah atau tidak itu 3 point terakhirnya ya. Jadi itulah topik-topik kita untuk last timeout hari ini. eh Of course gue mau kasih special shout-out kepada salah satu member gue yaitu DK Lesman. Yang kemarin mungkin memecahkan rekor dunia kali ya. Dia berbagi 140 members. Pas lagi gue live chat man so man that is epic banget sih menurut gue So once again gue apa speechless, I think DK Lesmana is our MVP man in this channel So once again thank you so much dong kepada DK Lesmana. Dan juga kepada semua yang sudah memberikan donasi lewat Saweria, lewat super chat Lalu juga banyak banget men, member-member gue juga bagi membership juga ke main ini So hopefully members yang baru dapat gift man semoga akan betah sih jadi member di channel ini ya Seperti biasa guys, sebelum kalian nonton kelas timeout hari ini, pastikan kalian tekan dulu tombol like ya Ya yep. udah ditekan ya. Oke, okay. kalau gitu. Thank you so much guys for watching. Timeout hari ini kalau gitu kita bisa mulai kelas hari ini kita akan mulai dengan Dylan Brooks. Uh, rough week though, untuk Dylan Brooks setelah timnya kalah dari Los Angeles Lakers kemarin ini. Sekarang Memphis Grizzlies timnya tampaknya tidak mau resign dia dan gue belum pernah sih kayaknya lihat report kayak gini ya belum pernah nggak mau resign at any circumstances itu bahasanya ngeri banget sih menurut gue. Jangan-jangan Dylan Brooks ini udah kena cancel culture ya Memphis Grizzlies. Uh, tapi kalau gue sih wajar, ya. kalau gue sih wajar banget melihat bagaimana. Karena tegasnya front office Memphis Grizzlies ini gue yakin mereka juga udah capek banget dengan kelakuannya si Dylan Brooks. Dan kayaknya setiap kali Dylan Brooks bertingkah ataupun mengeluarkan komentar-komentar yang menantang. Itu biasanya Memphis Grizzlies udah pasti kalah ya. Di, either di game tersebut ataupun di series tersebut. Jadi uh, Memphis Grizzlies ini kayak udah capek banget dengan antiknya dia. Apalagi juga aku gue baca ini katanya Dylan Brooks itu mereject ataupun juga menolak tawaran contract extension dari Memphis Grizzlies di awal season. Jadi ini mungkin kayak manajemen Memphis sudah mentok banget nih naik darahnya menurut gue. Uh, ya bisa-bisa LeBron James really ended this man whole career, man. Kemarin ini uh, walaupun melihat lihat Stephen Jackson agak kesal dengan Memphis Grizzlies bagaimana menurut dia? Duren Brooks Uh, itu pemain uh, Apa ya Yang kasih segalanya Di setiap game Untuk Memphis Grizzlies Agree I mean, Gue gak menyalahkan Statement dari Steven Jackson Cuma menurut gue Kayaknya memang Si Memphis Grizzlies ini Pengen move on I think they wanna move on From Dylan Brooks Dan mencoba Bermain tanpa dia uh, Mungkin akan mencari Penggantinya nanti Ataupun siapa ya, Mungkin not Bisa menggantikan dia Si next season apa yuk kemarin Memphis ngeliat juga, ah Dylan Brooks cuma 31% aja nembaknya pas di uh, playoff dan juga mungkin mengulangkan statement-statement yang mungkin memotivasi Lakers <laughs> jadi gue ngerti sih, gue ngerti banget kenapa si front office-nya marah tapi kira-kira sekarang tim mana ya mau ngambil Dylan <laughs> itu yang gue penasaran sih, karena of course the jokes and the memes mana ada yang bilang mau ke Indonesia, lalu ke China kalau gue bilang sih, I think masih ada tim NBA yang akan interested in him karena kita udah tinggal bingung aja kira-kira tim NBA, mana yang mau ngambil ...ambil resiko sih, ngambil dia dengan dramanya dia. Um, paling epic sih kalau ke Warriors atau ke Lakers sih. But, gue sih nggak masalah sih kalau Clippers mau ambil si Jujur aja gue nggak masalah sama sekali. Uh, tapi gue rasa sih... Uh, akan tim-tim mungkin yang rebuilding or something like that. tapi kita lihat aja. Kalau menurut kalian direbus akan kemana Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. sekarang kita pindah ke Joel Embiid yang kemarin ini terpilih sebagai MVP tahun 2022-2023. Embiid mengalahkan Nikola Jokic dan juga Yanis Attykumpo. Embiid tapi berhasil melanjutkan tren big man untuk memenangkan MVP uh, dan juga tren pemain internasional ya gila. Ada beberapa tahun dari pemain internasional terus yang menang. Uh, Embiid menang MVP setelah dia menjadi scoring champ Pian 33,1 poin per game. Career high itu dan juga career high 54,8% field goal-nya dia. Baik, memang sih, bukan Yoki Gue pun juga kecewa. Jujur aja, kok gue disuruh pilih kok gue harus voting. Gue akan pilih Nikola Yoki For The hat trick ya, biar hat trick tiga kali di JMPP. Tapi gue juga gak mau uh, mendiskredit uh, Joel Embiid. Karena Joel Embiid had a great season though. Monster on both ends the whole season. Uh, he plays, he udah main berapa game gue gak ngalir tapi mostly. Di regular dia lumayan healthy sih di season um, Dia juga membantu Philly Memenangkan 54 games Itu adalah most win untuk Sixers Sejak 2000 2021, man So, 22 years, man That's crazy Um I think uh, walaupun orang banyak yang protes seperti gue juga protes <laughs> yang menemukan bukan kalau Yoki tapi uh, gue nggak akan meniscaya sama sekali uh, seasonnya Joel Embiid yang gue, amazing season from him and selain dapat MVP trophy, main dia juga dapat jam tangan Rolex <laughs> dari James Harden special gift uh, ternyata James Harden main ke Vegas itu untuk mesen Rolex ya <laughs> ada customnya MVP 23 dan tadi sebelum game kedua pun dipamerin dulu di ESPN sih mantep banget ya pemain dewa United mungkin dari kalau kalau menang MVP di season boleh kali patungan beliin Rolex juga hehehe <laughs> but abis menang kemarin ini dia celebrate dengan timnya langsung dia langsung muter bilang uh, muter balik bilang I'm back kata teman teman untuk game kedua sayangnya tapi Embiid hari ini comeback di game kedua tapi Philly guys smoke by the Celtics hari ini 121 87 TK margin terbesar di playoff untuk Philly si kalahnya um, mereka masih accomplish their goal uh, split the first two game with the Celtics uh, tapi menurut gue Bagaimana cara mereka kalah di game ini. Apalagi dengan ada Embiid comeback. Ini menurut gua pemain Philly bisa kena mental sih. Uh, tapi ngakak juga sih. Gue dipikir-pikir gila. Jual Embiid mungkin udah ketawa-tawa. Kali ke temennya gitu. I'm back. Tapi timnya malah dibantai abis hari ini. Dan Embiid rekornya 19 sekarang ini. Melawan Celtics di NBA Playoff. Kasian si Embiid sih. Pasti dibully abis sih. Abis menang MVP. Tapi timnya dibantai. Pasti orang-orang bilang. Masih MVP timnya kayak digini diginiin sih. Kayak gitu. Pasti semua sih online ya. Tapi... Embi uh, tadi sempat ngeblok uh, dongnya Jalen Brown, uh, impact-nya dia tapi emang hari ini gua hanya protecting the rim aja. Dia hari ini dapat 5 block shots. Uh, offensive kelihatannya masih agak rusty hari ini, 4 dari 9 aja dia hanya selesai dengan 15 poin. Uh, padahal saya buat ini ada kesempatan besar untuk Philly menang sebenarnya. Karena Jason Tatum hari ini gak produktif sih. Jason Tatum hari ini cuma 7 poin aja. Dan hanya main 19 menit. And this is the lowest total point of the season for him. Uh, Tatum nggak nemu ritme sama sekali hari ini. Dan miss a lot of... Uh, a couple of open shots menurut gue. Uh, cuma... Ya... Yeah, uh, apa ya, timnya emang di ya, ah sisi ini, dan kayaknya ya, kalau menurut gue tim Saltix ini punya motivasi lebih pas melihat Embiid ada di lapangan sih kemarin ini, ini. Uh, I feel like, ya yeah, man si, uh, gue sampe mana nih tadi nolos gue ya, um, I feel like kalau si Celtics ini mainnya pinter dan selalu jalanin strategi dan juga gameplaynya. Mereka is, mereka lumayan unstoppable sih menurut gue. Dan lu bisa lihat di game hari ini sih. Uh, tadi di game quad game ini, gamenya selesai di kuarter ketiga menurut gue. Saat Celtics outscored Philly 35-16. Uh, berkat Malcolm Brockton dan juga Derek White yang outscored the whole Philly team tadi di kuarter ketiga Mereka berdua mencetak 19 poin. And at one time, hari ini Philly down by 36 point That is rough. Uh, Jalen Brown dari awal udah agresif banget kalau hari ini sempat nyetak 13 dari 18 poin pertamanya Celtics dan dia hari ini selesai dengan 25 poin bener ya eh, gue nggak salah kan ya eh, gue ngetiknya 35 eh harusnya dia 25 poin hari ini dan juga Malcolm Brockton yang off the bench kembali 6 men of the year um, make a lot of A uh, lot of impacts today. Uh, he sets a new playoff career high dengan enam kali three point game ini dan dia selesai dengan dua puluh tiga point. Tapi tadi kuncinya juga menurut gue Celtics just nembak three point terus aja sih. Mereka hari ini lima puluh satu kali nembak three point dan masuk dua puluh. Yeah, mereka punya back shooter sih si Celtics ini Jadi kalau mereka bisa lebih sering nembak three point, I think that will be good for them uh, Sedangkan Celt uh, Sixers Hari ini hanya 6 dari 33 poinnya Atau hanya 18 poin aja dari three point Dan itu membuat gapnya jauh di game ini um, Celtics played great defense on Harding. Kita tahu main Harding ini. Wuh, vintage Harding Papua 5 poin. Tapi hari ini kembali ke bumi, guys. ombrewo Brewok hari ini hanya 12 poin. 2 dari 14 field goal-nya. Dan 0 dari 63 poin-nya. Uh, Celtics cuts, cuts off his driving lane, atau juga uh, harang uh, Marcus Smart, dan juga pemain Celtics lainnya itu pada fight through the screen, jadi bisa challenge three point nya si Harden, itu kenapa Harden hari ini mainnya sedikit kacrut. Uh, tapi, yang asem sih Joe Mazzula ya. Dia nggak masukin Blake Griffin, men. Gue sedih banget. Bakal tadi bener-bener jauh sih masukin Blake Griffin. Siapa tau dia bisa dunk di depan Doc Rivers. Itu bakal asik banget sih. Tadi kalau kata Bang Ekel di grup Discord bilang katanya, Sungkan Blake Griffin lawan si Doc Rivers. Tapi next gamenya, Celtics butuh Jason Tatum sih. Kalau mereka mau main uh, mau menang on the road, they will need Jason Tatum untuk bisa nyetak at least 30 poin sih. Eh kita pindah ke New York Knicks yang harus susah payah kemarin ini mengalahkan Miami Heat 111-105 di game kedua. Padahal main gak ada Jimmy Butler, Jimmy Butler kemarin ini kan cedera ankle jadi dia absen di game kemarin. But Knicks butuh hampir menit-menit akhir untuk bisa menang, uh, mereka diselamatkan lagi oleh Villanova. Boys, man, and Josh Hart, man. Oh my God, Josh Hart. Ini okay, harus bikin patung juga nih depannya MSG, karena he is the ultimate glue guy menurut gue untuk New York Knicks. Di 3 menit terakhir lo di tiga menit terakhir, he was everywhere, man. Dia bola kemana sama dia, dikejar, man, dari defen, uh, defensive rebounds, offensive rebounds, of course. Di satu setengah menit terakhir dia ada a big three point shot man untuk menyudahi perlawanan dari Miami Heat hampir triple double man. gila. Joshad 14 poin 11 rebound 9 asis. Gokil sih, just a complete game from Josh Hart. Dan ini kali lagi bisa menunjukkan value-nya dia sih, value-nya dia untuk tim New York Knicks ini. Uh, tapi yang ngerinya, yang ngerinya setelah game itu, dia ketangkap kamera. Men, bilang ke Scott Foster, I appreciate you, waduh, kenapa bisa begitu? I don't know what that means. Um, but Jalen Brunson was shoot all, uh, huge also kemarin ini, dia selesai dengan 30 point. Uh, ada satu 3 point ini di 4 quarter, kemarin sampai John Stark, sampai Carmelo Anthony, kemarin hype banget the whole MSG berdiri sih, gue merinding sih pas lihat si Jalen Bangsik main 3 poin itu, um Yeah, man, menjelang Bronson juga, of course, uh, dia clash juga untuk New York Knicks. Uh, Julius Randle made his comeback yesterday uh, in this game. Dia kemarin langsung bikin impact yang besar juga. Complete game juga 25 poin, 11 rebounds, 8 assist. Terakhir pun ada a big offensive rebound di mana dia fell, dia dapat free throw. Uh, Coba free throw-nya Knicks harus lebih bagus sih, main banyak banget miss free throw di gue. Uh, ya yeah, Julius Randle ternyata masih dibutuhkan sama New York Knicks juga. <laughs> dia comeback dan juga memberikan positif impact banget. Uh, R. Barrett masih konsisten juga mainnya. RJ Barrett 24 poin kemarin ini. Uh, tapi kok gue, kok gue lebih impressed dengan Miami Heat sih. Playing on the road, game 2 without your superstar, they were hanging around. Though. They were hanging around sampai terakhir Alex Volstra man. We need to give him more credits man. Alex Volstra dengan pemain-pemain undrafted-nya. Tapi masih bisa compete kemarin ini on the road. Oh iya, yeah. pemain arm draftnya the... Caleb Martin 22 poin. Gabe Vincent 21 poin. Max Trust ingat gue 17 poin kemarin ini. Jadi, I think this is a good modal ya. Modal yang bagus banget untuk Miami Heat uh, balik ke rumahnya, balik ke home courtnya, dan bermain di game ketiga. I think, wuh, they might win game 3 guys. Apalagi Jimmy Butler main di trash talk sama fans New York Knicks, try it tight, dia senyum-senyum aja. Lo tau kan pemain NBA dia senyum, dan Jimmy Butler ini kalo di trash talk, biasanya dia makin jago sih. Jadi, bisa blunder tuh fans Knicks itu tuh, dan dia juga dadadadai jimain fans Knicks tersebut. So, Jangan-jangan Jimmy Butler akan 40 poin guys nanti di game ketiga. Agak teh winning game 3 nanti ya. So, sekarang kita pindah ke Lakers and Warriors. Oh my God, ini game main sesuai ekspektasi kita semua. Sangat menghibur, sangat tegang dan ditentukan di detik-detik terakhir. Dan viewers-nya pastinya guys paling tinggi. Adam Silver di rumahnya pasti masih senyum-senyum aja sekarang ini. Tapi Lakers berhasil steam, uh, steal game 1 di Chase Center setelah menang 117-112. Gua sebagai fans netral, gue enjoy banget nonton game kemarin ini. Apalagi juga ngeliatin LeBron, sampai ngikutin Steph Curry ke bench kembali itu, ngakak banget. itu ngikutin gue sama skitnya sih Supreme Dreams, ya. Itu dia pernah bikin kayak bagaimana untuk jaga Steph Curry, dijaga dari rumah. <laughs> But, hey, Anthony Davis wasn't playing around yesterday. He was on a mission. Uh, 30 poin. 23 rebound untuk Lakers. Steve Kerr bilang kalau Looney one of the best centers in the NBA. Hey, AD took that personally kemarin ini sih. Um, he was locked in though. He was locked in from the jump. Uh, he understands the task. Uh, Kevin Looney nggak bakal bisa jaga AD menurut gue dimana literally speednya kalah sama AD. Dan AD gue sukanya tuh dia main state aggressive the whole time. The whole time he was aggressive offensively dan juga defensively. Uh, Defensenya juga ngeri, ya. Dia 4 block shot kemarin ini walaupun ada satu yang bunuh diri <laughs> itu gak kakak banget sih dia uh, sempat uh, bunuh diri kemarin poinnya but dua blocksnya Eddie in the clutch time itu juga penting banget untuk uh, Lakers dan kalau Eddie bisa keep this up dia 30 poin 20 ribuan terus uh Bekal berat sih untuk Warriors bisa menang game-game berikutnya ya. I think AD still one of the best defenders in the league. Ternyata uh, defense-nya Lakers main lagi oke okay banget ya. Uh, LeBron James, tiga block shot juga kemarin ini. Tapi semua orang pasti ngomongin tentang defense-nya Vando on Steph Curry. Dia mencoba untuk menjadi Curry Stopper kemarin ini. And dia berhasil. Dia berhasil banget menurut gue. Uh, dia ngejar Steph Curry, lari pun, Dia ngelewatin screen. Uh, ditempel terus pokoknya di trail uh, Dicoba masukin ke baseline Si Staff Curry nya uh, Staff menembaknya 2 dari 10 Pas di jagama Vando 92% dari tembakan Staff Curry Were contested by Vando so amazing defensive performance Dari Vendo dan gue penasaran sih Apakah ini dia bisa terus lakukan atau tidak untuk jaga staff karena staff pasti akan watch films, dia akan mencoba mencari kelemahannya Vendo, uh, pasti akan ada banyak adjustment. Jadi ini adalah satu macet yang kita harus nonton sih di game kedua besok pagi ini, uh, but abis di sub vendo kemarin, gua gak tahu sih kenapa sih David Ham itu kemarin nge-sub si vendo di akhir kuat di pertengahan kuarter 4 itu langsung kena empat belas nol run kemarin ini dan ya Lakers kekejar dan sempet tie gamenya setelah Steph Curry melakukan three point uh, at the end kemarin itu uh, ya yeah, of course setelah Steph Curry three point itu itu set the stage untuk <laughs> Jorin Poole menembak 3 point gue gak kebanyan sih mukanya Dub Nation main waktu uh, si Jorin Poole tuh nembak dari sejauh itu um, ya yeah, Jorin Poole melakukan tembakan 3 point di sisa 10 detik uh, tapi gue harus kasih kredit dulu kepada Lakers punya defense uh, defense Lakers main pinter banget dia pas lihat Steph Curry bawa bola itu di half court langsung di double team uh, which is a smart move untuk Steph Curry melepas bolanya dan mengoper ke temannya um, karena lu gak mau lah kalau Steph Curry nembak bola itu you know kalau staff kiri yang 3 point ya boleh bilang 70% bisa aja masuk sih ya uh, ya akhirnya dia bolanya oper ke Draymond dan Draymond oper kepada uh, Jordan Poole yang memang posisinya kebetulan lagi kosong uh, Jordan Poole mencoba untuk menjadi pahlawan untuk mencoba mendorong game itu ke uh, overtime kemarin ini tapi sayangnya he break that shot Baik orang langsung online di Instagram dimanapun itu langsung argue apakah Harusnya si Jordan Poole itu nembak atau tidak. Kalau gue sih setuju sama Thierry Saliburton, I would shot that shot. Menurut gue karena there's nothing wrong with that shot. Uh, di basket itu normal menurut gue. Lo sometimes you gonna make the shot, sometimes you gonna miss the shot. Dan kebetulan kemarin untuk Jordan Poole, ya bukan waktunya dia untuk menjadi pahlawannya. Golden state warriors aja sih. Because menurut gue Jordan Poole deserve, deserve that shot. He was playing really well itu mungkin adalah game playoff terbaiknya dia main ini di mana dia 21 poin lalu juga enam 6 dari 11 tiga point ini jadi saat dia nembak itu posisinya dia lagi enam 6 dari 10 trip pointnya so 60% he was making his shot last night and that's why gua don't mind that shot. karena he was in good rhythm uh, confident levelnya ada di situ menurut gue and he was it was his night gitu uh, and if you are a shooter If you are a shooter, you're not gonna apa, pass up that shot tuh menurut gue sih. Uh, terus ada yang bilang, kenapa enggak Steve Kerr timeout aja. I think Steve Kerr made the right decision not taking the timeout. Kalau menurut gue, karena he knows somebody gonna get open. Somebody gonna get open ya. Yeah, memang waktu itu open adalah si Joran Poole. You just have to take the risk. Then I'm glad, I'm glad the whole worst team dari Steve Kerr, uh, Draymond Green, Steph Curry itu semuanya pada defense si Jordan Poole sih. Gue seneng banget sih tentang hal itu. Dan gue, dengan mereka support Jordan Poole, I think confident levelnya Jordan Poole, di game kedua, akan tetap ada di sana sih nantinya. Cuma, mungkin Snoop Dogg aja sih, ketawa-tawa di rumahnya mungkin, Snoop Dogg sambil ya, mencium aroma-aroma sesuatu lah ya. Um, karena snub dock di first take dia udah bilang Jordan Poole keep shooting <laughs> dan dia dapat his wish dan pasti dia ketawa-tawa sih di rumahnya gue yakin masih. Uh, but yeah. Jordan Poole saya masih bahwa main dia nge-troll Dilo juga nge-troll Dilo setelah four point play. Cuma memang seperti gue bilang memang belum hokinya Jordan Poole aja sih. So I don't think people should bash him kemarin ini sih. And Dilo, uh, Daniel Russell, unsung hero merugoh untuk Los Angeles Lakers. Uh, dia main 19 point and he hits one. Timely jumper kemarin ini, di depannya Andrew Wiggins at the post, itu susah sih, on the post, I'm sorry, on the post, itu menurut gue agak susah tembakannya, tapi di was clutch untuk legacy, dan orang gak banyak yang ngomongin tembakan itu sih, menurut gue itu adalah tembakan yang penting sih, and LeBron um, kemarin ini, solid game, 22 points, 11 rebounds, and 3 blocks, like I say, defensive LeBron main juga oke banget, cuma LeBron James. He gotta stop falling in love with the three, though. Man, dia kebanyakan step back three point yang gue gak ngerti kenapa dia harus ambil. Dia satu dari lapak main three pointnya. So I think untuk LeBron, I think he should focus untuk mid range ataupun juga attack the rim more sih in game 2. But hey, he had a nice dunk though. He had a nice dunk early from dari uh, Austin Reeves kemarin ini. So LeBron still one of the best though. Mau ini juga di lapangan. So yeah, seru sih uh, Eh matchupnya Lebron lawan Steph, of course that's the storyline, tapi Steph main selesai dengan 27 poin, uh, Clay 9 dari 25, uh, tembakannya agak hancur, dia 6 dari 16 3 poinnya, dan selesai dengan 25 poin. Interesting stats though, Lakers itu cuma 6 kali 3 poin, the whole game. Sedangkan, kok <gulang> halnya trio-nya Warriors, si Jordan Poole, and Clay dan Steph kok total total 16 ya, gua nggak salah ya, tapi itu aneh banget sih, biasanya, all the analytics guys are in shambles right now. Cause, biasanya kalau tim yang lebih banyak 3 poinnya, itu otomatis apalagi bedanya jauh ya, beda bisa sampai 20 atau 10, 3 point itu udah pasti menang sih. Jadi kemarin, that's something interesting yang sih, menurut gue sih dengan stats tersebut sih. Um, ya, yeah, Looney still uh, dance rodman mode main dengan 23 poin. Gue tanya, mau ngomong apa ya, Atau lagi? Oh, yang mau ngomong ntar kita bahas deh. Uh, ya, yeah, ini yang kita akan mau. Dub Nation pasti bete sih dengan wasit sih kemarin ini, karena Uh, Lakers dapat dua puluh sembilan free throw, sedangkan Warriors hanya enam aja. Sudah aja gue ngalah sepuluh free throw kemarin ini sih. Tapi like I said, menurut gue sih referee, come on man, you gotta give more respect sih kepada Steph Curry. Uh, Steph Curry juga banyak banget dapat kontak tapi nggak di call juga mau wasit. Uh, cuma emang sayangnya juga main words itu kebanyakan settle untuk three point ya main words itu lima kali lima puluh kali three point uh, jadi kalau emang dia mau dapat free throw they have to attack the rim more menurut gua untuk dapat kontak dari pemain-pemain Lakers uh, fallnya words juga main sayang baik yang soft banget uh, hopefully Steve Kerr akan adjusti in the next game but this is only one game guys Dub Nation, you guys remember Anthony Beannya masih, masih sangat yakin dengan Warriors bisa menang sih lawan Lakers nanti ini, tapi still a long series, fans dari Lakers juga jangan terlalu happy banget menurut gue, <laughs> karena hasil gak Warriors in 7, semoga aja kejadian sih, um, Ya, yeah men, tapi Warriors besok harus menang sih, Where, besok Warriors uh, must win game, karena kalau lu down 2-0 going to LA, Woo, that's game over. That's gonna be really tough sih untuk comeback sih. So, itulah timeout hari ini karena kita sudah prediksi. Of course, itu cuma ada satu game aja, Warriors lawan, uh, Warriors lawan Lakers di game kedua. Gue langsung lah pilih, Golden State minus 6 lah. Itu udah pasti lah harusnya. Masa sih, besok Warriors nggak bisa menang uh, double digit sih. Come on guys, Morris harus bisa menang double digital besok ini. So, good luck everybody. And play of the day, of course, Anthony Davis. 30 poin, 23 ribuan, 5 assist, 4 block shot. Joining Tim Duncan as the only player in the NBA history yang pernah reach that numbers in NBA playoff. So, time out, game. Itu dulu untuk timeoutnya. Once again, thank you so much guys for always supporting timeout. Really appreciate everybody. Like I said guys, jangan lupa untuk kasih tahu teman kalian yang suka basket yang belum time timeout. Please let them know. Biar mereka juga jadi komunitas timeout, geng. Dan seperti biasa guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. And mungkin, I don't know, lihat lah ya besok seseru apa game-nya. Kalau besok game-nya seru banget, mungkin kita akan bikin timeout hanya untuk bahas satu game, guys. <laughs> so once again, timeout, geng. Thank you so much guys for watching. And really appreciate everybody. And we'll see you guys again very soon. Peace out, everybody.